Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Kandang Mewah Setelah sebelumnya saya memperkenalkan e, Macam-macam e, mutasi pada lovebird jenis bio, biola e, Melalui video bagian 1 dan bagian 2 Kali ini saya akan kembali e, Memperkenalkan macam-macam e, mutasi pada jenis biola e, Melalui video bagian 3 Mudah-mudahan di video bagian 3 ini semakin memperkaya pemahaman kita mengenai mutasi pada lovebird jenis viola. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, selamat menonton videonya dan semoga bermanfaat Thank mm -hmm. you. like subscribe dan share agar channel ini bisa terus berkembang salam kandang mewah